Welcome back to my YouTube channel. It's time for sip cup. Ya. Mbak bisa saya kemana? Oh, semingat, kan? oh iya, udah ya oh, bisa oh, kan ya? Sesuai aplikasi <laughs> <laughs> Oke okay, kita Berjaga rp rp <laughs> siap Gue booking lu <laughs> kita udah ada di Seminyak Street, jadi ini jalanan yang tadinya rame banget dan sekarang sekarang udah mulai sepi dan mungkin kita akan lihat-lihat lokasi mana yang foto spot banget ini. yang ini instagramable, oke okay? follow us guys. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, So guys, ini adalah kamar strip. Banyak buku yang tertutup dan gak ada orang, tempat atau orang You'll call me when you get there yeah. I want nobody but you Bali sepi guys. Siapa yang kamu tunggu dicari di sini? Itulah yang gue pinginin Terus sebenarnya itu enggak, udah dua tahun ya itu merencanain buat ke Bali. Terus ya, pas kita aku dapat job di Bali, tahun mm -hmm. tahunnya Bali ya langsung breakdown gara-gara corona ya mm -hmm. otomatis memang akhirnya ya, karena ya sembilan puluh persen Bali itu kan dari pariwisata. Mm -hmm. Jadi gue ngerasain banget apa yang kemarin gue kerja di bidang transportasi. Jadi ya hancur gitu aja dari pelan dan, dan, apa saya masih di Bali karena memang kalau dipikir juga tempat saya juga mampu hmm. ya. kalau mau balik ya sama aja lah like double. double lebih lebih apa sih lebih ya. seperti lagi lebih masa lalu lagi hmm. Hmm. tapi untuk kayak gini berarti nggak ada job belum ada job di pariwisata terus kamu gimana nih, di nah, selama so, ini sih memang saya masih kayak kita semua akhirnya turun di jalan ya jualan apa aja ya kan termasuk online. produk betari. Be. <laughs> Iklan, dong. <laughs> iklan, iya, teman Lihatlah tuh, pada betari tuh, aduh, iya, maksudnya kemarin tari, aku masih bingung ya aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku pikir, aku pikir, banget pikir, aku pikir, aku berpikiran untuk bikin betari itu aku memang banyak orang pasti pengen aku aduh, udah kangen banget pengen spa, punya, hmm. aku pikir, aku aku pikir, refreshing pikir, aku pikir, Sakti bisa bikin orang itu rindu balik Inget Bali gitu ya Biar nanti kalau corona beres langsung langsung, langsung balik Tiga kali lipat langsung naik ya, ya kan? Benar benar benar Lihat Bisa jadi kan